Ra? Ra? Rara Rara Rara Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang, jangan kemana-mana Aku di sini Hai, Assalamualaikum Aku namanya Rara Umurku 5 tahun Aku suka mobil balap Dan aku suka main air Dan juga berniap Aku anaknya cantik dan soreha. Baru aku tinggi... Udah ya guys, segitu dulu. Bisa. Assalamualaikum. Ya ampun.